Kenali bahasa tubuh yang menandakan seseorang suka sama kamu Pertama, kamu akan menyadari bahwa dia telah melakukan gestur tubuh atau intonasi yang sama denganmu Hal ini menandakan bahwa ia menyukai semua hal tentang dirimu Kedua, pria yang menyukaimu tidak segan-segan memberikan senyumannya padamu Ketiga, perhatikan reaksi dia saat bercanda Kalau ia memberikan candaan lalu refleks melihatmu, berarti ia menyukaimu Keempat, intensitas tangan kalian saling bersentuhan terlalu sering Kelima, saat ngobrol ia menyadarkan tangan ke dinding dan ketika makan bersama tubuhnya akan mencondong ke depan ketika ngobrol tubuhnya akan ke arahmu dan kalian akan saling berpandangan kurang lebih 1,5 detik jadi ada gani gengs